Doa bersama Bunda Maria untuk anak yang sedang sakit. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria, Bunda Allah dan Bunda kami. Kami datang ke hadapanmu dengan pengharapan bahwa Engkau akan menolong kami. Iman kami mengatakannya dengan hati kami meyakininya. Untuk anak kami yang sedang sakit dan di tengah penderitaannya, kami berseru kepadamu. Bunda, karena kami percaya, hanya dengan mengatakannya kami merasa lebih baik. Apabila kami merasa tidak dimengerti dan seorang diri, kami tahu bahwa engkau bersama kami, dan bahwa engkau mengasihi kami. Tolonglah anak kami ini ya Bunda Maria, dan apalagi dia sehat kembali, bantulah dia untuk mencintai Tuhan dengan lebih baik lagi. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu.